Kata mama, untuk merubah dunia itu, dimulai dari hal kecil. Seperti, tidak terlambat saat sampai ke tempat kerja. Oke, siap. Nah, hati-hati di jalan ya, sedang ada demo di kota. Iya Ma. hari ini aku naik kendaraan umum dan pesan gojek Hih, nilainya jelek banyak main Kalau udah gede mau jadi apa? Tuh lihat, mau kayak gitu Bikin malu aja, ayo pulang Sayang belajar yang rajin ya supaya kamu besar nanti dapat merubah dunia menjadi lebih baik untukmu dan kita semua Bu ibu yang sen gojek ya Kita tidak pernah tahu Hal kecil yang sering kita anggap hal sepele Akan menjadi hal besar di kemudian harinya Hanya dengan senyuman Dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik Seperti pepatah mengatakan ya, Untuk merubah dunia harus dimulai dari hal kecil Dan batasan hanya akan menghalangi perubahan tersebut dan Mama, sekarang aku mengerti apa maksud hidup tanpa batas itu. Laporan meeting hari ini sudah saya selesaikan ya Bu, dan saya sudah kirim. Dari jadwal meeting, kita selanjutnya akan bahas apa ya Bu? Oke, okay, meeting selanjutnya kita akan bahas pembukaan kantor cabang baru di kota